Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bersama Flying Project Channel YouTube paling Flyingsa Indonesia Raya Oke di video kali ini kita mau unboxing Ini barusan dapat Paket Asia Ini dari Toko online Pokoknya Inilah ya kan Aku endak di endorse Jadi isinya isinya seperti ini media converter htb terus ada kabel fiber optik sebanyak berapa itu ada yang 50 ada yang 10 kemudian htb nya ada 4 jadi karena di sini ada himbauan perhatian harap memeriksa kelengkapan dan kondisi barang dengan video Ketika paket akan dibuka Komplain harus menyertakan video unboxing Batas komplain tiga hari setelah barang tiba Nah karena ada tulisan seperti ini Maka akhirnya kita video guys ini guys Oke langsung aja sis brut Biar cepet ini Ini ya Jadi kita sobek dulu di bagian tengah sini Ada tulisannya Fragile Nih, Gile bang? ini crazy Kalau bahasa Jakarta ini Jangan dibanting lah pokoknya Barang udah pecah Handle With cara. Jadi harus di Pegang dengan hati-hati ya, Bicara Lebih kurang seperti itu teman-teman. Jadi kita buka Biar sama-sama enak nanti seperti apa? Apakah oto atau loh kok sabun ini kemasannya? Umi. Oh, instan guys. Ada <laughs> kardusnya mie instan. Oke, okay, kita buka bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim hmm, Ada perangannya. entah Iya, notanya ya. Seperti yang saya bilang tadi. Htb nya 4 Kita cek dulu htb Htb tidak dibuka ini kalau usah ya Yang penting Ada 4 Oke Perlu dicek apa nggak ini Oke ya Nanti akan uh, setelah ini kita cek semua akan kita cek apakah fungsi atau tidak ya sementara kita cek kelengkapannya dulu apa aja pak ada adaptor Iya sama perangkat HTB A dan B kabel Oke lengkap ya tinggal cek Nyalakan nanti fungsi apa enggak ya ini dari satu satu dus isinya seperti ini. ada empat dus empat HTB langsung kita cek oke Oke alhamdulillah untuk dus pertama normal ya tadinya. Kemudian ini kita coba petaman, petamannya, cek redaman Jadi, biar kita tahu langsung, kita cek ya, teman-teman. Jadi, redamannya adalah shooting rok, ya. bagus. Uh -uh. <laughs> normal, berarti. Plus. Oke, okay, ya. Normal. Plus. Jadi, anu, apa? Nah, barusan. Gak kelihatan ini ya, lihat menjaga. oke aman. Ini kebetulan terlalu, eh, ikan mau Kebetulan ini paketnya datang sore, jadi langsung dicek oleh teknisi kita. Oke, nyala. Nah, Plus, ini baru nyala. Nah. Oke aman bosku ya untuk di e, paket HPG yang pertama aman Langsung bisa digunakan Ini dicek semua apa gimana nih pak Oke ya cek semua ya biar aman ya Hitung sih ya eh, bos Oke kan itu tadi sudah satu yang dibuka bos ini oh, yang tinggal 50. Yang di tinggal dua anak HTB-nya dulu, Pak, dikeluarkan. Tadi yang satunya mana, Pak? Oh, sudah dibuka ya, itu. Pas yang 1, 4, 4 ya. 2 3 4. Htb, pas okay. 4. Ini namanya kabel picker, apa jenenge memang? Begini <laughs> ngarani. Aku aku lah aku lah ini picker, Pak. Tuh Pak, notanya, Pak. Nah, notanya ini namanya 4 core 2 m 3 mm loh ngeblur guys nah inilah jadi yang satu 50 bisnis yang satunya 10 bisnis jadi berapa 60 ya padahal sama barangnya ya sama barangnya Cuman mungkin ini faktor laporan, iya, faktor okay. Sudah dihitung, dulu, Pak. Dulu. 4, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, dua belas, Kali, lima, sama dengan enam ya. Oke, okay, betul. kita lanjutkan cek htb untuk yang sudah selesai bisa dimasukkan bisa diri ke sini harus kita budayakan 5r memang ya ringkas resik, rapi rajin dan rata itu pakai adaptor yang baru juga? Enggak, yang iya, yang tadi, yang barusan tadi. Oh, bukan yang gandengannya ini. Bukan yang gandengannya. Selingkuh. Selingkuh ya. Iya. Tamat sama, cek gandengannya aja, Pak. Iya, sekalian, sekalian. Biar terbukti nanti. Nah, nah, Oh, na na na lagu yo noleh. Intermeso, guys. Ya. <laughs> Ada ponakan lewat, jadi memang demi kenyamanan bersama harus diinginkan, guys. Untuk, untuk bukti lah, karena sesuai instruksi tadi harus kita video unboxing biar enak. Kalau ada apa-apa, itu bisa komplain ke toko online-nya. Oh, ini minus dua, nggak apa sih. Oke, okay, sip ya, boleh juga. Ini memang kameranya blur, guys. Nggak auto fokus ya, harap makhluk. jadi kadang terlihat, kadang nah, gini cerah. Harus dipencet dulu biar fokus ke kayak gini tulisan gini. Nah, ini harus kita fokuskan manual. Oke. Okay. belum ternyata <laughs> belum diincekkan teman-teman oh iya. iya normal jaya ya normal jaya. oke box yang kedua untuk htb normal jaya adaptor dan lain-lainnya berfungsi aspak aspak oh, oh ini dia orang cek kuat lainnya Okay. ini cek port lain itu yang orangnya itu alat apa itu pak alat optical power meter optical power meter buku hmm. dikawin jadi itu kita nah, bahas lain waktu dengan aja dengan itu pak ya yang penting ini paketannya dulu pak kita cek Jadi untuk teman-teman yang punya usaha per wifi-an ya mungkin bisa ditonton ini nanti Oke. berfungsi ya. Oke okay ya aman untuk HTB yang di box kedua tinggal dua box lagi teman-teman Dan -teman. normal semua ini Ini box ketiga ini namanya adaptor. Oke, okay, atau chargeasan. Ya, <laughs> Udah sama ya? Bukan, pak. mbak. Iya. beda, pak Adaptor itu langsung nyala untuk. Kalau chargeasan, chargeasan itu untuk menyimpan, pak. Menyimpan tenaga. Minimalnya. Gak usah, pak. Enggak usah. Malam. Positif itu. Kalau chargeasan itu <laughs> fungsinya untuk menyimpan, istilahnya. Nge charger ngecas. Nah, Oke ya, nyala ya. aman Satunya Sayup-sayup terdengar Kiroah di corongan masjid teman-teman Sudah mau maghrib ini Karena paketannya datang sore Oke aman yang kedua Dari box ketiga ya Htb. Tinggal satu teman-teman Sabar Mau oh, ketikannya di, kan, di nih, Oh Nggak usah, ini harus, eh, anu, soalnya untuk bukti ini nggak usah di-skip. Ini, last pokoknya kita nggak usah edit, nggak usah cut. Tuh, belum dilihat, oh, <laughs> belum, ya. Iya, belum ya, belum ya, belum fokus. Oh, kameranya oke, okay. kameranya nggak auto, bang. Oh, iya, iya, iya, iya, ya, lupa saya bang, bang, normal ya. Maksudnya terburu-buru Bapak ini. Mau ke mana, Pak? Iya. Mau ngimani, Pak. Siap, siap. Selamat ngimani nanti, Pak. Oke, aman ya? Aman. Eh apa tadinya redaman? Redamannya 02. Iya. minus -02. sekarang cek port nine kita berhubungi dengan baik kebetulan ini ahlinya ahli yang di bidangnya ini intinya ini agak panas dalam jadi nggak mau ngomong Enggak ini perwakilan pek. ini <laughs> oke okay, normal ya dari bokeh 3 htb normal nah, itu dia interneasional keluar angin aman kita lanjut bokeh 4 ini silahkan belinya ya sudah diambil tinggal box terakhir ini teman-teman dari HTP fiber optic defice tulisannya begitu ada hmm. yang ditanyakan Bang nanti bisa ditulis di kolom komentar Pak untuk teman-teman kalau saya sementara nggak ada hanya video aja nanti kalau sudah mood untuk tanya-tanya kita Bahas di konten selanjutnya nanti, biar lebih detail. Ini hanya untuk dokumentasi, barangkali ada kendala, bisa dikirim ke toko online. -nya. Nyala. Aman ya, nyala, amannya nyala untuk HP keempat. per, belum bang, bang, kita fokuskan dulu. ini bagus sekali ini. Oke, fokus ya, aman. Bagus sekali. Ini untuk alat ceknya itu apa namanya itu? Laki. Oh ini, nah ini loh bang, yang ini. Ya itu namanya optical power. Oh, tadi optical itu. power. enggak saya kira yang itu tadi yang besar itu. Yang mana ini bang? Itu. Ya ini tipe HDTVnya ya. GS. 03 bukan GGS ya Bang. A per B. Agak ngeblur kamera saya harus gini. Ganteng-ganteng nah, difokuskan. <laughs> ya beginilah resiko kamera mahal Manual. Oke teman-teman, seperti ini tipenya ya. Ini tinggal yang terakhir. Yang terakhir. maksud saya tadi itu yang besar, oranye ini bukan yang kecil ini pak. Yang besar, oh ini, ini ya, itu oh, ini namanya splisher. Splisher Atau banyak orang, bilangnya splashing. Splashing ya. itu, itu kelas fiber video optik di next season aja. Pak. Itu fungsinya untuk ngelas kabel fiber optik pak. Siap-siap. Karena ya. memang warnanya sama, orange jadi salah saham. Dari salah saham, sebentar-bentar ini untuk angkanya ya. Oke aman, aman Jaya. Lanjut. Tinggal terakhir ini box keempat teman-teman. Sepertinya tidak ada yang perlu kita apa namanya tadi itu, komplain ya. Tidak perlu kita bahas. Uh, ya cuman <laughs> ini aja tadi dusnya <laughs> mie instan gitu aja. Ya wapalah yang penting aman. Barang sampai dengan selamat Dan berfungsi Sesuai fungsinya Tuh. Jadi bisa kita belanja lagi nanti Aman ya, oke okay? aman Terima kasih teman-teman Untuk video kali ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya Bersama Blind Project Channel Youtube paling blind sak. Indonesia Raya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Sehat waras, rezeki akeh lancar Bos-bosku Yuk, hari ini